Pagi Kamu siapa namanya? Saya, kamu keluar Mohon apa, atas dasar apa ya pak? Apakah saya melakukan kesalahan? Keluar Hari ini kita akan bahas mengenai ilmu perundang-undangan Sebelumnya, saya mau bertanya kepada para mahasiswa, undang-undang dibuat -undang untuk apa? Undang-undang dibuat untuk mengontrol perilaku manusia, Pak. Betul juga ya. Tapi itu masih kurang cukup. Ya, kamu? Untuk mewujudkan keadilan, Pak. Benar ya, untuk terciptanya keadilan. Tapi, pertanyaan lagi, apa sih? muskirnya keadilan izin lanjutkan pak silakan agar hak semua orang terjaga dan tidak ada yang terjolimi pak coba kamu jawab dengan jujur dan tidak takut ya apakah saya menjolimi pada saat saya mengusir teman kamu keluar kelas iya pak Menurut kalian semuanya iya pak lalu Kenapa kalian diam saja dan tidak memberikan pembelaan? Apa gunanya undang-undang kalau kita tidak memiliki keberanian untuk menerapkannya? Ketika kalian diam saja, di saat seorang dijolimi, dan kalian tidak berusaha membela yang benar, maka kalian akan kehilangan kemanusiaan kalian. Dan kemanusiaan tidak bisa ditawar-tawar. Coba kamu panggil Adi, sudah masuk kelas Baik pak Sini pak, sini Adi Saya pak, ya sini Adi, saya minta maaf ya Tadi saya sudah mengusir kamu ya Ya sama-sama Kalian, mesti berusaha mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Selama kalian hidup Berapa banyak orang yang diam melihat kejuliman, ketidakadilan, bahkan berkawan akrab dengan pelaku kejuliman. Hanya karena ingin mendapatkan kenyamanan. Bisa saja pelajaran untuk hari ini.